Selanjutnya di episode 10 Drama Extraordinary Attorney Wu, Wu Yong-woo akan melihat penangkapan seorang pria yang bernama Yang Yong-il di dalam kereta. Wu Yong-woo sepertinya akan memperhatikan penangkapan tersebut dan melihat jika pria itu terus membela diri dan mengatakan jika dia tak bersalah. Wu Yong-woo bahkan mengatakan jika penangkapan polisi tersebut adalah tindakan ilegal karena tidak membawa surat perintah penangkapan. Meskipun begitu pria tersebut akan tetap ditangkap. Namun Wu akan menawarkan diri untuk menjadi pengacara Yang Yong Il. Keesokan harinya Wu akan mengatakan kepada Jung Myung Sok jika ia akan mengambil sebuah kasus. Jung Myung Sok sepertinya terkejut karena Wo Yang Wo mengambil kasus yang sangat rumit dan sulit untuk dipecahkan. Namun, Wu akan bersikeras mengambil kasus ini dan tetap membela Yang Yong Il. Jung Myung Sok bahkan menggelengkan kepalanya karena tak percaya akan menghadapi kasus yang sangat rumit kasus yang diambil Wu Yongwu kali ini adalah kasus pelecehan seksual terhadap seorang wanita disabilitas yang dilakukan oleh Yang Yungil. Namun, Yang Jung Il mengatakan jika dia mencintai gadis itu dan mereka saling mencintai satu sama lain. Meskipun begitu, tak akan ada orang yang percaya jika mereka saling mencintai dan Yang Yungil tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan seksual. Dalam persidangan, Wu Yongwu mengkonfirmasi kepada korban apakah tindakan yang yung il adalah pelecehan atau tidak namun sepertinya korban akan mengatakan jika dia tidak mengerti atau mengatakan jika ia dilecehkan hal ini mungkin saja terjadi karena ada desakan dari orang tua korban dan pandangan masyarakat yang tidak percaya pada cinta mereka berdua namun dari tatapan mereka berdua setelah sidang bisa dipastikan jika mereka berdua memang saling mencintai satu sama lain sementara di sisi lain Korban menemui Wu Yongwu dan Lee Junho untuk mengatakan jika dia benar-benar mencintai Yang Jung-il dan tidak ingin jika dia masuk penjara. Lee Junho dan Wu Yongwu akan terkejut karena apa yang dia katakan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan berbeda. Wu Yongwu juga akan berkaca dari kasus ini tentang kehidupannya. Selain itu, kasus ini mungkin akan sangat mirip dengan keadaan Wu Yongwu saat ini. Wu juga akan menyadari jika mencintai seseorang bukan hanya soal perasaan tapi juga pengorbanan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar.